ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضلل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين و زمره المؤمنين رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون orang-orang yang beriman Wahai manusia-manusia yang mengaku beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Kalimat takwa Kita sering mendengarnya Bahkan setiap Jumat senantiasa diwasiatkan oleh khatib. Tapi, terkadang kita tetap tidak berubah. Peringatan-peringatan disampaikan untuk bertakwa, tapi kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Dengan sebenar-benar takwa, bukan hanya ucapan di lisan atau tulisan yang disebarkan." Hakka adalah Mengingat Allah selalu Dan tidak melupakannya Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Dan tidak kufur kepadanya Mentaati perintah Allah Dan tidak durhaka kepadanya Kita semua bakal mati Kita melihat sendiri Orang tua kita meninggal dunia. Kita mengangkat sendiri orang-orang yang mati. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kita menguburkan saudara-saudara kita. Allah berpesan jangan mati. Kecuali dalam kondisi Islam. Ahibatifillah. Semua ingin masuk surga. Semua berharap dihindarkan dari api neraka. Kalau kita mendengar ayat-ayat tentang surga, secara otomatis kita mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Kalau kita mendengar penjelasan tentang neraka, dibacakan ayat-ayat tentang dahsyatnya azab Allah, kita takut. Bahkan kita mengatakan, Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Tapi yang jadi masalah Sebagian orang tidak mau masuk neraka Tapi dia sedang berjalan menuju neraka Langkah dia sekarang Posisi dia sekarang Sedang mengantarkan dia ke dalam neraka Tapi lisannya mengatakan tidak untuk neraka Sebagian orang langkahnya berbalik arah dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin masuk surga. Kita ingin dijauhkan dari api neraka. Kita ingin hidup berbahagia. Dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasana. waqina nar. Maka kau harus tahu. Sekarang engkau ini sedang menuju ke mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hujibatil jannatu bil makari wa hujibatun nar bil syahawat. Rawahu bukhari wa Muslim. Kata Nabi kita alaihi surga itu dibentengi dipagari dikelilingi dengan segala hal yang tidak disukai dengan jiwa kita antum gak akan bisa masuk surga kecuali antum menghancurkan benteng itu perlahan-lahan antum hancurkan pagar itu pagar itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita kita gak suka jalan menuju surga Semuanya berat. Berbeda dengan neraka. Benteng neraka itu adalah semua hal yang disukai oleh jiwa kita. Antum suka untuk menghancurkan benteng lalu menujukan neraka. Apa benteng menuju surga? Apa tirai yang meliputi surga itu? Semua yang dibenci oleh jiwa kita. Solat. Kita tahu bagaimana beratnya solat. Wa inna illa alal khashirin. Sebagian orang solat itu terpaksa. Gak enak dia. Tapi kita bisa melihat orang-orang ketika datang ke tempat maksiat. nggak perlu dipaksa dia berangkat ke tempat maksiat. Disuruh bayar, dia bayar untuk masuk neraka. Tapi ke rumah Allah berat buat dia. Dia harus meninggalkan pekerjaan. Dia harus meninggalkan tidurnya. Dia harus meninggalkan hiburan. Untuk melaksanakan sholat. Puasa. Kita tahu Bentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan Ada hal yang berat yang harus kita lakukan Meninggalkan makan dan minum karena Allah Azza Wajal. Kalau meninggalkan makan dan minum karena ingin hidup sehat Orang melakukan itu Tanpa perasaan berat Karena dokter mengatakan Kalau kamu ingin sembuh, kamu tinggalkan dia tinggalkan Dia berpuasa Tapi bukan buat Allah Jalla Jalla. Meninggalkan makan dan minum Karena Allah berat Sodako, Apa nggak berat untuk mengeluarkan uang antum Capek antum bekerja Pagi sampai sore Lalu datang ke masjid mengeluarkan uang untuk sodakoh Berapa yang antum keluarkan Bandingkan antum beli HP berapa Dan berapa yang antum sodakohkan Padahal ini yang harta antum HP antum tinggal buat keluarga kalau antum mati Rumah antum tinggal Mobil antum tinggal Yang antum sodakohkan Itu yang antum bawa Tapi berat untuk mengeluarkannya Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, "Apa kata Allah, mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi sulit atau mudah, mereka keluar." Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu ini jalan menuju ke surga. Datang ke majelis ilmu. Kita bisa melihat orang berbondong-bondong nonton bola. Tanpa ada nyuruh. Bahkan mereka harus menunggu di panas mentari Dia lakukan. Tapi majelis ilmu hari Ahad diadakan kajian. Ba'tal maghrib ada kajian ilmu sepi. Kenapa? Karena berat buat jiwa antum duduk di rumah Allah. Menyimak ilmu. Pulang capek. Apa yang antum dapat? Anda semakin tahu ini haram, ini haram. Ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Itulah jalan menuju surga. Yang kata Rasulullah Wasallam, Man tariqan. Yaltamisu fihi ilman allahu lahu bihi tariqan jannah Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu Ilmu apa? Ilmu tentang Allah Ilmu tentang surga Ilmu tentang neraka Ilmu tentang agama kita Kita jarang belajar agama SD hanya dua jam kita belajar agama. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah 2 SKS satu semester. Terus antum gak mau belajar. Orang yang meniti jalan menuntut ilmu. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ketika Allah berikan di hati antum. Keinginan belajar agama. ketahuilah itu tanda Allah cinta kepada antum. Kata Rasulullah s.a.w Man bihi fiddi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat orang itu Allah bikin orang itu belajar agama Belajar agama dia Bukan belajar yang umum Silahkan belajar yang umum Ketika engkau perlu itu Tapi yang lebih kau perlukan Adalah agama Amar ma'ruf nahi mungkar Melihat kemungkaran Melihat saudaranya gak sholat Banyak kita membiarkan Duduk bersama teman-teman Ngomongin orang Kebanyakan kita diam Karena ingin aman Takut dibenci sama saudara-saudaranya Kalau engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar Karena memang jalan menuju surga Adalah beramar ma'ruf nahi mungkar Antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu Berdarah-darah beliau untuk menyampaikan agama Allah ini. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihi apa yang beliau dapatkan tatkala beliau beramar ma'ruf dan nahi dibakar oleh kaumnya. Berat enggak mudah jemaah. Allah mengatakan Am hasibtum Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum Matalul min Wa Wa Hatta amanu nasrullah Ala inna Jalan menuju surga itu berat Antum akan diuji Dengan perintah-perintah Allah Dengan larangan-larangan Allah Dengan takdir-takdir Allah Kalian mengira kalian bisa masuk surga Sedangkan kalian belum ditimpa Seperti apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian Mereka ditimpa kelaparan Mereka ditimpa petaka Mereka ditimpa penyakit Mereka diserang oleh musuh mereka Wazul zilu. Dicoba keimanan mereka Benar gak mereka beriman Atau hanya pura-pura beriman Sampai Rasul Dan orang-orang yang beriman mengatakan Mata Nasrullah, Kapan pertolongan Allah turun Dari dahsyatnya Cobaan mereka Jadi ingat Jalan menuju surga itu Mendaki kita harus memerangi diri kita sendiri Untuk melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangannya Tapi jalan menuju neraka antum gak perlu sekolah Karena syahwat antum mengantarkan ke sana Nafsu kita mengantarkan ke sana Kalau dibiarkan nafsu kita Yang ada neraka tempat kita Innan nafsa la'amartum bisu Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullah liwalakum walisa'ilil mu'minin wal mu'minat. Fa astaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri al-dunya wa'ad-din. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin. ala sayyidil mursalin. وَإِمَامِ الْمُتَّقِينِ قَائِدِ fillah Salat Jum'at Termasuk salah satu Jalan menuju surga Berat buat orang mengamalkan Allah turunkan surah Al-Jumu'ah Sebagian di antara kita sudah 30 tahun Islam, 40 tahun Islam, 50 tahun Islam nggak pernah baca surat Jum'at. Sehingga tidak tahu aturan datang ke masjid untuk surat Jum'at. Dia tahu dengan aturan perusahaannya. Dia teken kontrak dengan perusahaannya. Dia berangkat jam 7, pulang jam 3. Dia lakukan itu selalu. Tapi untuk surat Jum'at, dia datang seenaknya. Dia datang semaunya. Kapan dia mau datang? Datang duduk di tempat semaunya. Subhanallah, tidakkah engkau membaca? 1440 tahun yang lalu, Allah turunkan suratul jumuha. Allah mengatakan, "Ya Allah, amanu, Allah, yoh Allah, li Allah, yoh Allah, yoh Allah, yoh Allah, Wahai orang-orang yang beriman Ingat, yang beriman dengarkan Yang tidak beriman tutup kupingnya Apa kata Allah Kalau dipanggil untuk Jumat Segera kalian Tinggalkan pekerjaan kalian Tinggalkan perdagangan kalian, tinggalkan obrolan kalian, sekarang waktunya ke rumah Allah. Apa kata Allah? Itu lebih baik buat kalian. Lebih baik daripada rumah yang kalian miliki, mobil yang kalian miliki, kantor tempat kalian bekerja. Semua itu akan hancur jamaah. Tapi langkah-langkah antum ke rumah Allah, itu akan Sebagian kita datang ke masjid Duduk di belakang Disilah soft-soft terbaik yang paling depan Kita kadangkala -kadang Merasa nggak butuh dengan Jumat ini Demi Allah Kalau nggak ada yang sholat Jumat Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Allah nggak butuh kita ruku Allah nggak butuh kita sholat Allah nggak butuh kita puasa Kita semua yang butuh dengan itu Jawa. Maka tolonglah Sebagian datang Jumatan khatib sudah naik mimbar. Malaikat sudah tutup bukunya. Selesai Satu Jumat sekali. Usahakan kita datang ke rumah Allah, biasakan mendengar panggilan hayya datang ke Baitullah. Engkau yang dimaksud dipanggil untuk datang ke rumah Allah ini, bukan orang lain. Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam azqalus salati ala ada dua salat yang paling berat buat orang munafik datang ke masjid berat orang munafik datang ke masjid nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh kadang, kadang tanya asyahidun fulan fulan salat berjamaah enggak subuh ini enggak nabi sallallahu fulan salat berjamaah enggak subuh ini enggak ya nabi sallallahu lalu kata nabi sallallahu alaihi salat yang paling berat buat orang munafik salat isya dan salat subuh biasakan kalau engkau beriman. Ahadatillah. Hari ini hari Jumat. Harinya yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Inna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qariibun mujibud dawat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin. ربنا ولامن أنفسنا وإلا مغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجيرنا من النار اللهم أجيرنا من النار اللهم أجيرنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ